Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Akilah. Saya akan membacakan puisi. Terima kasih, guruku. Oleh Rian, oh guruku, engkaulah pahlawan bagi murid muridimu Dimana Di mana engkau mengajar sepenuh hatimu, Pak? Seorang yang merajut sebuah baju dengan sabar. Mengajar dan memberikan kami ilmu Di sekolah kami berbaur dengan ilmu Dan juga berteman dengan buku Terkadang memang terasa susah Namun engkau tidak berpasrah. Engkau terus mengajar Tak kenal menyerah ilmu Engkau berikan akan kami simpan Semoga kelak ilmu ini dapat kami gunakan serta kami amalkan. Terima kasih kami haturkan pada kalian yang pantas dijuluki pahlawan. Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.